Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam youtuber pemula. apa kabar teman-teman semuanya saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat Nah kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai ini, cara aman mendapatkan subscriber secara cepat dalam waktu satu bulan nah itu dengan cara youtube short atau video short video short itu sendiri itu uh, sudah disediakan oleh youtube untuk uh, memberikan pertama subscriber yang baru yang kedua mendapatkan algoritma youtube dan disini merupakan salah satu cara aman dan cepat serta mudah karena dari youtube, YouTube short itu sendiri Kreator dari channel itu itu banyak mendapatkan view. Nah, karena ada banyaknya view yang ditonton, maka akan menaikkan algoritma dari YouTube itu sendiri. Nah, Adapun cara caranya adalah teman-teman bisa cek di video berikut. Nah, teman-teman langsung saja. Teman-teman cukup membuat video singkat durasi kurang lebih minimal kurang dari satu menit nah terserah mau video apa itu dalam posisi portrait nah kemudian teman-teman eh, bisa mengeditnya melalui beberapa aplikasi nah saya rekomendasikan aplikasi itu adalah kain master karena di kain master itu cukup lengkap sih teman-teman bisa mengedit melalui aplikasi tersebut nah setelah dirasa pengeditan cukup sudah selesai teman-teman uh, cukup memberikan beberapa efek yang mungkin cukup menarik dan bisa uh, langsung itu menyimpannya dengan cara mengeksplor uh, uh, seperti pada menu uh, menu yang ada di kain master itu contohnya ini setelah video shot yang tadi diedit melalui kain master nah teman-teman cukup bisa mengeceknya di lain video kemudian bisa menuliskan nama di judul Tag tersebut dan bisa langsung teman-teman upload melalui Google Chrome. Saya sarankan untuk uploadnya di Google Chrome, teman-teman. Nah, adapun di YouTube juga ada langsung di aplikasi YouTube Short, bisa cuman kurang efektif. Jadi, teman-teman, kalau mau upload, saya sarankan bisa langsung ke Google Chrome. nah ini merupakan menu yang ada di tampilan menu desktop Google Chrome teman-teman bisa mengupload videonya di sini itu itulah eh, yang dapat saya sampaikan selanjutnya jika kalian menonton suka silahkan like dan komen serta subscribe eh, semoga video yang sampaikan ini bermanfaat bagi teman YouTuber pemula. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.